Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel binatang pintar. Hari ini aku akan menyuguhkan kisah yang sangat menarik yaitu kisah Abu Nawas menjual sun raja. kisahkan suatu hari Abu Nawas sangat ketiduran bahkan ia hampir putus asa. Sudah beberapa hari dapur tidak menepuh asap karena tidak ada lagi barang yang bisa dia jual. Satu-satunya cara yang bisa dia ambil adalah menjual manusia untuk dijadikan becak. Sebenarnya jika penawas mau, dia bisa saja menjual teman-temannya. Namun ia tidak tega karena teman-temannya bukan orang kaya melainkan orang yang miskin seperti satu-satunya yang bisa Menurut Abu hanya yang pantas untuk dijual. Selama ini Batinda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyenangkan pikirannya. Maka sudah sepanasnya Bati Abunawas untuk menyusahkan Batinda Raja. Abunawas mencari cara agar bisa menjual Batinda Raja Harun Al Ia pun mendapat ide dan menjual sang raja. Apa itu wahai Abunawas? Saya Batinda langsung tertarik sesuatu yang anda yakin belum pernah melintas di dalam benak pak yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan. Hal begitu cepatlah ace aku kesana untuk menyaksikannya, kata Pak Tendrasya, tanpa rasa sulitnya sedikitpun. Tetapi baginda, Abu Nawas masih tidak melanjutkan kalimatnya apa apa tanya tidak sabar itu karena memiliki keinginan yang besar rasa yang begitu sang Suatu sebuah hutan. dan Ia pun untuk menunggu. Sementara itu, ia menjumpai seorang untuk melihat calon Abu Nawas enggan menjumbai sang rasa dan Sementara itu adalah sendiri. itu melihatkan dari merasa cocok. pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan sekarang mempunyai hak penuh orang yang pohon itu. Aku beberapa kupon uang emas dari pedagang masih menunggu. Aku di bawah Tapi dan selain dari dan "Ya, pangkatnya, ya, taknya raja kepada tetagan Buddha. Itu adalah tuanmu sekarang," kata pedagang Buddha itu agak kasar. "Namun saja pedagang Buddha itu tidak memenari bagi daerah Raja Narasi karena pakaian yang amat sederhana." Apa maksud perkataan Buddha itu tanya Sang Dinaraja dengan wajah merah padam. "Abunawas telah menjual angko kepada dan inilah surat kuasa yang Aku harus menjual diriku kepadamu atau Baginda makin murka. Ya. Aku pun putus asa. Tahu kah engkau siapa aku ini sebenarnya? Hanya Baginda akran. Tidak, dan itu tidak perlu, ada persetakan budak seenaknya. Malam ia menyeret tudah barunya ke dalam rumah. Ibu ibu, nelong erase diberi. Takinerasnya merasa heran dengan semua yang diperintahkan. Ia melihat begitu banyak tumbukan kayu di belakang rumah batu itu, sehingga memandangnya saja Sultan Harosid sudah merasa meri. Apalagi harus mengerjakannya. Ayo kerjakan, meski ia merasa kebingungan dengan itu semua, Sultan Harosid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya. Sultan Harun ar secara perlahan memukul kayu dan mencoba membelahnya. Namun si peduli melihat cara Sultan Harun Ar-Rasyid menggunakan parang merasa aneh. Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumbul kau arahkan ke kayu sungguh buruk sekali. Sultan Harun Ar-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam arahkan ke kayu. Ia mencoba membelah naman tetap saja kerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Sibadui. Oh, begini kah cerita orang-orang miskin mencari sesuap nasi harus bekerja keras oh, lebih dulu. Wah lama-lama aku tak paham juga. Umar Sultan Harun Al-Rasyid. Sibadui menatap Sultan Harun ar rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli pucak yang bodoh. Hai batuwi, cukup semua ini untuk aku. Tak tahan, kurang ajar kau harus patuh ke pacaku. Atau itu sembari memukul sang raja, namun sang jaraknya yang tak pernah kita lakukan rasa itu menjerit kerasa arti pukul kayu. Hai batuwi, aku adalah raja mu, sultan Harun Aroshid. Kakak Baginda sampai menunjukkan tanda kerajaannya. Kadang-kadang, budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Sang raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas.